di dalam sangkar. Andaikan dia bisa berpikir dan berangan-angan apa, maka apa yang dia inginkan bebas pasti bentuknya bebas apa terbang kenapa burung ingin terbang karena dia mengetahui dirinya adalah burung kalau dia menyangka dirinya tikus dia tidak punya keinginan terbang Oke ini anda analogikan ke macam-macam yang lain dari tingkat yang paling rendah sampai tinggi Engkau ini bangsa Indonesia sekarang berada di dalam kurungan yang sangat dahsyat Kurungan dari kebodohan, kurungan dari kejumudahan, kurungan dari kemunafikan yang tingkatnya melebihi 10 Abu Jahal itu cita-citamu apa bebas dari kurungan kan tapi bentuknya bebasmu itu apa apa bahasa Indonesia punya enggak kata terbang seperti burung kalau burung pengen terbang lah engkau ingin apa <tuh> apa coba sebut satu kata apa ya, bermanfaat itu masih abstrak. Bermanfaat itu melacur, ya bermanfaat untuk laki-laki menghibur. ya toh. Jadi, wanita cantik, jalan ditamrin di pinggir jalan telanjang, tuh ya bermanfaat. Banyak orang yang... Dari lapar menjadi tidak lapar Karena memandang tubuhmu yang indah Manfaat itu masih abstrak Jadi maksudku terbangmu apa? Menjadi diri sendiri Siapakah dirimu? Ya? Ya? Ya? Ya? Siapakah dirimu? Ciptaannya itu masih abstrak karena debu juga ciptaannya batu juga ciptaannya malaikat juga jin juga lah engkau ini siapa hitoh lebih abstrak lagi yang pasti tidak menemukan kan anda karena engkau tidak mengerti siapa dirimu karena si burung tidak mengerti burungnya betul nggak iya iya ya, gimana tadi ah manusia itu apa menjadi manusia manusia itu apa udah ngerti manusia udah ngerti orang yang apa manusia itu apa ada definisi budaya, ada definisi kosmologi, ada definisi ginekologi, ada definisi sosial, ada definisi politik, ada definisi hukum Macam-macam lagi manusia yang mana yang kamu maksudkan Enggak ketemukan Karena problem bangsa Indonesia nomor satu adalah sama sekali semakin tidak mengerti siapa dirinya Jelas ya? Jadi cita-citanya orang saya Indonesia cuma satu punya duit banyak Halit. Betul enggak? Nah kan? Tuh. Tuh. Tuh. Cuman itu Jadi saya ingin bilang sama Anda Ini pertanyaan sebelum saya menjelaskan sesuatu Saya tanya dulu supaya dasar berpikirnya jelas Ingat ya ketika saya bilang seluruh Indonesia cita-citanya cuma satu duit lebih banyak apa itu pengasuh anak yatim, apa itu jaksa, apa itu pengacara kiai, tukang ojek payung, pak. Tukang ojek payung. sama cita-citanya. Tidak ada bedanya satu sama lain, apa dia politisi, apa dia ulama, apa dia intelektual, sama cita-citanya, duit lebih banyak. Jadi pemberitahuan saya pertama adalah, Umat manusia, makhluk manusia ini sedang menjadi bahan tertawaan habis-habisan Di antara konstelasi semua makhluk-makhluk Tuhan yang ada di alam semesta sekarang ini Anda ini sedang menjadi tertawaan habis-habisan Siapakah yang mentertawakan Anda? Nanti saya akan ceritakan Tapi di antara seluruh dunia ini yang paling menjadi bahan tertawaan dari manusia di dunia adalah bangsa Indonesia dan diantara bangsa Indonesia ini, siapakah kelompok yang paling menjadi bahan tertawaan? Siapa yang mentertawakan elit? Semua orang ikut mereka. Orang miskin. Mentertawakan siapa mereka mayoritas kok? Itu pertanyaan kedua. Jangan-jangan kita yang jadi bahan tertawaan seluruh Indonesia ngapain ngalam malam di sini? ndak laku di televisi, ndak laku di koran. betul ndak? Ya, anda menjadi bahan tertawaan utama. Percayalah kepada demokrasi, tetapi waspadalah kepada orang yang bilang demokrasi kepada anda.